Biasa digunakan untuk menggabungkan dokumen sumber dengan banyak data yang mempunyai pola kemiripan yang berulang. Misalnya sebuah surat untuk banyak penerima. Daripada membuat surat yang sama berulang kali, kemudian mengisikan nama penerima satu persatu, hal ini lebih mudah dilakukan dengan mail merge. Meskipun bisa saja membuat salinan surat atau copy paste, kemudian merubah nama penerima satu persatu, bayangkan jika data penerima surat itu dalam jumlah puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan. Apakah Anda akan tetap mengandalkan dokumen dan merubah namanya satu persatu? Hal itu bisa saja dilakukan, tapi tidak sebanding dengan investasi waktu jika mau mempelajari bagaimana cara kerja mail Merge ini. Karena setelah itu, setelah kita bisa menggunakan mail match, berapapun data penerimanya, akan dengan mudah kita proses. Dengan mail merge, kita bisa lebih menghemat waktu, lebih mudah mengelola dokumen dan data, serta menghindari kesalahan karena faktor ketidaksengajaan atau human error. Mari kita pelajari lebih jauh. Sebagai ilustrasi, sebuah perusahaan akan melakukan tes wawancara kerja terhadap sejumlah pelamar yang telah memenuhi kriteria tertentu. Para pencari kerja ini akan dihubungi melalui surat. Ada dua komponen yang harus dipisahkan dalam kondisi ini. Yang pertama adalah dokumen undangan wawancara kerja. Yang kedua, pola berulang dari isi dokumen tersebut. Dalam hal ini, nama pelamar yang akan diundang tes wawancara, dan beberapa informasi lainnya, yang kemudian akan kita bentuk menjadi data. Data ini bisa kita bentuk saat proses mail merge melalui Microsoft Word atau dijadikan database tersendiri melalui aplikasi terpisah seperti Microsoft Excel. Proses pembentukan database ini akan berpengaruh terhadap efisiensi dan efektivitas proses mail match selanjutnya. Ini adalah dokumen yang akan digunakan untuk mengundang para pelamar kerja pada sesi interview yang berjumlah kurang lebih 20 orang. Mari kita lihat terlebih dahulu untuk memilah bagian antara dokumen dan pola berulang yang berubah-ubah untuk dipisahkan dan dibentuk menjadi data. Tentu saja, pola berulang yang bersifat dinamis atau berubah-ubah dari surat yang akan dikirim ke pelamar kerja ini adalah nama dan alamat. Kemudian, karena proses interview akan dilakukan per orang, perusahaan membagi sesi interview menjadi beberapa bagian. Ini akan kita bentuk menjadi data. Bagian lainnya adalah nomor surat, sebutan pelamar, untuk membedakan pelamar kerja pria dan wanita, dan beberapa detail jadwal interview. Perhatikan judul tabel pada file Excel ini. Bandingkan dengan dokumen surat, data inilah yang saya maksud dengan pola berulang yang berubah-ubah. Setelah membuat dan melengkapi data sesuai dengan kondisi dokumen surat, langkah selanjutnya adalah memprosesnya melalui mail merge. Tutup dokumen Excel dan siapkan dokumen surat. Dari menu Mailings, links, klik Start mail merge dan pilih step-by-step step mail merge. Atau, bisa juga dengan memilih letters. Namun untuk saat ini, kita akan melakukannya langkah demi langkah menggunakan wizard. Muncul panel Wizard Mail Match di sebelah kanan. Pada Dokumen Type, pilih Letters, karena tipe dokumen yang kita gunakan sekarang adalah surat. Pilihan yang lain adalah Email Messages, Envelopes atau Amplop, Labels, dan Directory, untuk membuat katalog daftar alamat. Klik Next untuk menuju langkah berikutnya. Pada langkah ini, pilih Use the current document. Karena dokumen yang akan digunakan untuk proses mail telah aktif. Opsi Start from a template dipilih jika ingin menggunakan template yang ada. Sedangkan Start from existing document untuk menggunakan dokumen lain yang sudah disimpan. Klik next untuk melanjutkan. Langkah selanjutnya adalah menghubungkan data. Sebelumnya kita telah membuat data di Microsoft Excel. Untuk itu, gunakan opsi Use an existing list. Opsi kedua digunakan untuk menggunakan data kontak yang sudah tersimpan di aplikasi email Microsoft Outlook. Sedangkan opsi Type A new List, kita langsung menginputkan data pada proses Mail Merge. Kita tidak akan menggunakan opsi ini, tapi mari kita coba bagaimana penggunaannya. Aktifkan opsi Type A new List, klik Create pada bagian di bawahnya. Pada kotak dialog ini, Microsoft Word telah menyediakan kolom-kolom untuk menginputkan data. Klik Customize Kolom untuk mengedit judul kolom. Edit sesuai kebutuhan dengan menambah, menghapus, atau merubahnya. Setelah selesai mengatur judul kolom, Isi datanya seperti pada dokumen Microsoft Excel yang sebelumnya telah dibuat. Kemudian beri nama file untuk database ini. Microsoft Word menyimpannya dengan ekstensi .mdb. Tekan tombol Save. Inilah sebagian data yang tadi telah kita input. Untuk mengelola data tadi, klik Edit Recipient List untuk mengedit dan menambah data. Itulah proses pembuatan data langsung saat proses mau merge. Pada bagian atas pun, opsi yang aktif adalah Use an Existing List, karena datanya sudah ada. Langkah selanjutnya adalah menempatkan data pada bagian dokumen surat. Tapi sebelumnya, karena kita akan menggunakan nota dari file Excel, klik select a different list. Pada kotak ini pilih Excel Files. Cari di folder mana lokasi file Excel tersimpan. Klik dua kali pada file yang dimaksud, atau klik open. Pada kotak dialog yang muncul, pastikan opsi First Row of Data Contains Column Header aktif. Hal ini karena baris pertama pada dokumen Excel yang sudah dibuat adalah judul kolom. Klik OK. Ini adalah data-data penerima surat yang sebelumnya kita input di file Excel. Saat ini data tersebut sudah terkoneksi ke dalam dokumen surat dan akan kita olah menggunakan mail match. Klik OK untuk melanjutkan. Klik Next pada panel wizard. Pada langkah ini. Kita akan menempatkan data sesuai judul kolom file Excel atau bisa disebut field pada dokumen Word. Tempatkan kursor di area kosong atau titik-titik pada bagian nomor. Klik More Items pada panel wizard. Pada kotak dialog yang muncul, klik field yang sesuai dan klik Insert untuk menyisipkannya di dokumen. Klik tombol Close. Posisikan kursor pada bagian lain untuk menyisipkan field selanjutnya. Ulangi langkah-langkah sebelumnya, hingga semua bagian dokumen terisi. langkah selanjutnya pada Mailmatch Wizard ini adalah meninjau hasil sementara, sebelum menggabungkan data dengan dokumen surat menjadi satu, pada langkah terakhir. Ikuti langkah pada Wizard atau gunakan menu pada Ribbon Mailings. Gunakan kumpulan menu Preview Result untuk meninjau data-data penerima surat yang satu dengan yang lainnya. Langkah terakhir adalah menggabungkan dokumen surat dengan data menjadi satu kesatuan. Klik menu Finish and Merge pada ribbon Mailings. Pilih Print Documents untuk langsung mencetak, atau klik Edit Individual Documents untuk membentuk dokumen baru. Dan Microsoft Word membuat satu file baru yang berisi seluruh data untuk pelamar kerja yang akan diwawancara.